Jika bertemu kembali dengan Mbak Widya di video kali ini, kita akan menggambarkan grafik kelajuan dan kecepatan. Nah, teman-teman, sebelum kita gambarkan sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu, nih, ada tiga jenis grafik kelajuan dan kecepatan: pertama, ketika kurvanya linear konstan; yang kedua, ketika kurvanya linear naik ke atas; dan yang ketiga, ketika kurvanya turun ke bawah. Nah, teman-teman, di sini ada grafik dengan linear kurva ke atas. Di sini ketika pt-nya lebih besar dan 0 dari 0 dengan p0-nya ini lebih besar dari 0 ini menggambarkan bahwa suatu benda bergerak dengan kelajuan atau kecepatan yang terus bertambah sehingga sering waktu tuh punya bertambah nilai kelajuan atau kecepatannya pun akan semakin besar. Nah, teman-teman v0 di sini adalah kecepatan awalnya dan vt di sini adalah kecepatan akhir benda. Nah selanjutnya adalah kurva ketika linear konstan. Nah teman-teman, di sini kondisi di sini vt-nya sama dengan v0. Grafik ini menggambarkan bahwa suatu benda bergerak dengan kelajuan atau kecepatan yang konstan sehingga seiring waktu tempuh yang bertambah nilai kelajuannya atau kecepatannya pun tetap. Nah, selanjutnya grafik kurva linear yang turun ke bawah. Di sini terjadi ketika pt lebih kecil daripada 0, Dimana mana pt lebih besar dari 0. Grafik ini menggambarkan Suatu benda bergerak dengan kelajuan atau kecepatan yang terus berkurang sehingga seiring waktu, yang bertambah nilai kelajuannya atau kecepatannya menurun atau semakin kecil. Nah, sekarang kita gambarkan grafik kelajuan dan kecepatan terhadap waktunya. Nah, di sini ada kasus, ada contoh kasus. Kasusnya ialah sebuah mobil. Awalnya diam, kemudian ketika pengemudi menginjak gas, kecepatan mobilnya bertambah hingga 20 meter per second dalam waktu 30 detik Nah, selama 1 menit, mobil bergerak dengan kecepatan tetap yaitu 20 meter per second Namun, saat di depan mobil ada gangguan, maka rem mobil diinjak dan akhirnya mobil berhenti selama 30 detik karena pada kasus soal ini adalah kecepatan, maka yang kita gambarkan adalah grafik kecepatan terhadap waktunya. Nah, di sini kita jadikan sumbu x sebagai waktu tempuh yang satuannya second, dan sumbu y kita jadikan sebagai kecepatan gerak mobil yang satuannya meter per second. Di sini kita awali kasus yang pertama, sebuah mobil awalnya diam, maka ketika t-nya sama dengan 0 second p atau kecepatan mobilnya ialah 0 meter per second Nah kemudian ketika pengemudi menginjak gas Kecepatan mobil bertambah 20 meter per second dalam waktu 20 detik Kemudian ketika pengemudi menginjak gas Kecepatan mobil bertambah hingga 20 meter per second dalam waktu 30 detik Nah ini berarti ketika T nya 30 second kecepatannya bertambah nih teman-teman hingga mencapai 20 meter per second maka saat T 30 second kecepatannya atau v nya sama dengan 20 meter per second Selanjutnya selama satu menit mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per second ini berarti ketika selang waktunya selama 60 detik kecepatan mobil tetap di 20 meter per second nah karena ini adalah 1 menit yang sebelumnya 30 detik atau 30 second maka kita tambahkan nih T nya 30 ini ditambah 60 maka T nya menjadi 90 maka ketika T nya 90 kecepatannya konstan di 20 meter per Second. Nah selanjutnya ketika rem mobil diinjak Dan akhirnya mobil berhenti selam setelah 30 detik Ini berarti ketika selang waktunya 30 detik Atau T nya sama dengan 120 detik Ini berarti kecepatan mobil ini berkurang menjadi 0 Nah kenapa 0 meter per second Karena disini dikatakan pada soal ini dikatakan mobil berhenti setelah 30 detik maka grafik kecepatannya terhadap waktu bisa kita tarik nih dari kondisi awal kemudian ketika kecepatannya maka kemudian ketika kecepatannya konstan dan kemudian ketika kecepatannya berkurang hingga berhenti maka grafik kecepatan terhadap waktunya bisa kita gambarkan sebagai berikut ini pada metode persamaan, kita bisa menentukan persamaan jarak tempuhnya. Di sini, teman-teman harus ingat bahwa jarak tempuh berkaitannya dengan kelajuan, di mana kelajuan dapat kita tuliskan dengan persamaan p sama dengan s per t, sehingga persamaan jarak tempuhnya dapat kita tuliskan dengan persamaan s sama dengan p kali t, di mana s adalah jarak tempuh yang satuannya meter. P sama dengan P adalah kelajuan, satuannya meter per second, dan T adalah waktu tempuhnya, satuannya second. Selanjutnya, kita juga bisa menentukan persamaan perpindahannya nih teman-teman. Kita harus ingat bahwa perpindahan berkaitannya dengan kecepatan. Nah, kecepatan bisa kita tuliskan dengan persamaan. V sama dengan delta S per delta T Sehingga persamaan Perpindahannya bisa kita tuliskan Dengan persamaan delta S V dikali delta T Dimana Delta S adalah Perpindahan yang satuannya meter Dan V adalah Kecepatan yang satuannya adalah meter per second Dan delta T Adalah satuannya seken Nah, yang perlu teman-teman ingat, jika grafiknya adalah grafik kelajuan terhadap waktu, maka kita bisa mencari nilai jarak tempuhnya. Namun, jika grafiknya adalah grafik kecepatan terhadap waktu, maka kita bisa mencari nilai dari perpindahannya. Kembali, saya mengingatkan bahwa yang perlu... Teman-teman, ingat juga pada metode persamaan ini hanya bisa digunakan ketika kelajuan dan kecepatannya tidak berubah, ataupun konstan. Kalau kita lihat pada grafik, contoh kasus kita di sini kecepatannya kan berubah, maka ketika kecepatannya berubah, kita tidak bisa menggunakan metode persamaan. Maka yang harus kita gunakan ialah metode kedua. Nah, metode yang kedua ialah metode luas daerah di bawah grafik Nah untuk menentukan jarak dan perpindahannya dengan metode ini kita perlu melihat daerah di bawah grafik membentuk bidang apa apakah bidang persegi, persegi panjang, segitiga atau trapesium? Nah kalau kita lihat dari contoh kasus sebelumnya ini adalah grafik kecepatan terhadap waktunya maka di sini kita bisa menentukan perpindahannya dengan melihat daerah di bawah grafiknya. Kalau kita lihat daerah di bawah grafik ini membentuk bidang trapesium. Ini berarti perpindahannya sama dengan luas dari trapesiumnya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman apakah sudah paham atau belum? Nah, kalau kalian sudah paham, berarti kalian sudah mengetahui bagaimana menggambarkan grafik kelajuan dan kecepatan terhadap waktu. Dan bagaimana menentukan jarak dan perpindahan dari grafik tersebut. Nah, kira-kira seperti apa ya contoh soal dan pembahasannya? Kita lanjut yuk ke video setelah ini. Sampai jumpa.